oke okay. buat masanya kita relax, kita enjoy oke, okay. mam oke, okay. itu siap siap apa ya Okay, teman-teman uh, sekalian, kita berada di Wao Memorial, uh, Kundasang Wao Memorial di mana di sini ada uh, memorial memperingati tentera-tentera uh, Australia yang mati terbunuh semasa uh, di Long March daripada Sandakan, uh, semasa uh, apa, pendudukan Jepun tahun 1992. So, kita tinggal apa yang ada dari sini. Beli purang mati, uh, ah, sambut. Jadi beli purang mati. Apabila uh, orang ni disuruh beraraf dari pas senakan, game senakan ke mana? Ke, sebetulnya ke Jesselton Tapi ialah, so kita tengok apa yang ada di depan. Oh, yeah, shifting. Uh, jadi inilah Pia yeah, Gundasang Memorial Park di mana dibina pada tahun 1964 oleh uh, konsulat daripada Australia untuk memperingati mangsa perang. Kanan Gone but not forgotten. Broken but not broken. Itulah uh, apa yang kita kesimpulkan di sini iaitu di Kundasak Memorial Park di mana di sini uh, ramai beribu askar uh, daripada Australia, uh, Britain dan juga New Zealand uh, meninggal dunia semasa uh, satu peristiwa yang dikenali sebagai d March daripada Gunders uh, daripada Senacan ke sini dan uh, ianya berlaku pada zaman Perang Dunia Kedua iaitu di mana pada tahun 1942 Uh, Jepun uh, menakluk seluruh Asia Tenggara. Okey, kita pergi lagi ke tempat-tempat yang menarik di sini dan uh, kita ikuti ini video selepas ini. aja insta famous. insta famous Mana? Tuh Mana? Tuh. banyak kala. Ini nampak. Ada berapa nampak? Kalau kamu nampak, kamu tunjuk Komen di bawah kalau kamu nampak ikan. Oh, Boleh kah? Oh, oh, oh, oh, oh. Bukan anjing tuh. <laughs> Bukan aku pengen hutuh-hutuh -hut, okay. <laughs> ini <laughs> Kaki dari sendakan pingiran. Siapa? Eh, Aska? Ini gua. Iya. Wah, wow, pasir betul benar. Yang hmm. meninggal hmm. ada apa? perang? Berapa kan, dulu dulu, kan? Mat, berapa kan? ya? Berapa ratusan di sini kan ratusan hmm. kan? Setelah berapa ratusan kilogram? air berapa ada orang putih yang datang, kilogram? Ya, ini ya, nah, ringgit dulu eh, what? 35? iya itu masih baru ini nggak? ini mau apa lah itu strawberry makan di mana? Hm. aku pernah makan bap, strawberry masam, baiknya makan cuman cuman coklat tuh Wah, Hai. Oh, ada angin. Aku sejuk. Aku mau. Ini pasar di ya kamu malamnya, ah habis lagi merokok, jadi Mana eh, ada apa ada, betanap, lagu Oke, lagi. Hello God. kalau ada yang tahu ini karena pilihan ini please uh, kasih komen di bawah